Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Kawan-kawan semuanya Pagi ini tanggal 19 Desember Saya kebetulan Goes di Seputaran rumah ya, Di seputaran rumah Tapi ini lumayan 3 kilo dari rumah Dan Saya Berada di sebuah Setu atau danau kecil yang bernama Setu Burung. Setu Burung ini terletak di Desa atau di Kelurahan Cikarawang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ya. Dan ini juga dekat dengan uh, kompleks kampus IPB Dramaga ya. Kalau misalnya teman-teman mau bermain serini, ini be goes ini kalau naik Mobil ya misalnya dari Jakarta Itu arah Ke Keluar nanti sentul selatan Terus sentul barat Yasmin Lurus perempatan Nah nanti arah ke Bubula Belok kanan ya belok kanan Nanti masuk komplek e, Litbang Komplek kehutanan e, Tempat penelitian kehutanan Atau yang terkenal dengan sipor lurus saja nah, nanti sekitar 3 kilo teman-teman semuanya bakal bertemu dengan eh, danau setu burung yang terletak di Cikarawang ini ya. Ini kebetulan pagi ini cukup cerah. Cukup cerah langitnya kalau kita lihat cukup membiru ya. Dan eh, suasana segar. Panas matahari juga cukup untuk kita ber jemur karena kata orang pintar salah satu penanganan atau pencegahan kopi dengan uh, berjemur ya nah dengan cuasana yang cukup panas ini saya saya cukup cukup bagus untuk kita olahraga pagi ini danau ini mungkin sekitar luasnya ya sekitar uh, 3 sampai 5 hektar ya dan uh, saya juga tidak tahu asal-usulnya dulu dari kenapa disebut situ burung ya kenapa disebut situ burung dan ini juga eh, di seberangnya ada juga atau lihat kita ini ditumbuhin tanaman nama jati yang mungkin sekitar umur 8 tahun ya dengan diameter 20 cm 30 cm ini oh gitu. pohon jati, siapa yang belum pernah lihat pohon jati kalau ini namanya bahasa Latinnya tektona grandis masuk di kelas verbenase, nah saya kebetulan apa nama latinnya Si pohon jati ini Pohon yang kalau di Jawa itu Biasa Dibuat pintu, dibuat gebyok Yang punya seni Ataupun punya nilai artistik yang cukup tinggi ya Nah Kebetulan di sekitar Danau Situ burung ini juga eh, Ada Ada warung namanya warung tepian Warung tepi danau ya warung tepi danau dan dulu sebelum pandemi mungkin sangat ramai karena biasanya dulu <kuh> tempat orang santai di malam minggu ya e, dengar live musik cuma karena mungkin sekarang kondisinya pandemi ada keterbatasan-keterbatasan yang di atur oleh Pemda sehingga e, tentunya e, Pengunjung juga berkurang dan sebetulnya suasananya sangat-sangat enjoy ya kalau malam gitu sambil melihat di depan ada di depan ada danau, ada live music sambil kita uh, memesan makan-makanan yang sesuai dengan keinginan kita atau kita mau nyumbang lagu segala macam ini cukup indah. Semoga pandemi segera berlalu di tahun seiring dengan berlalunya tahun 2020 ya kawan-kawan ya Tapi sebelum lihat semuanya video saya Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel saya Channel Leino agar selalu memberikan update informasi apapun juga Yang saling berbagi informasi ya kawan-kawan ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Nah ini kalau berkunjung Bogor ya, jangan lupa memang kalau kita sekarang lagi booming sepedaan, jangan lupa bawa sepeda. Kalau saya kebetulan karena jarak dekat saya dengan sepeda lipat, sepeda lipat saya Hesi ya, Cam Hesi 9 speed. Lumayan untuk perjalanan yang tidak, kondisinya tidak ekstrim ya. Ini, Camp Hesi 11 Street RR, Roy Ricardo. Menemani perjalanan saya untuk olahraga pagi ini. Nah ini sebetulnya... Uh, Danau ini perlu ditata lebih serius sehingga menjadi bisa menjadi tempat tujuan wisata. Karena selain di e, Danau Situ Burung ini juga di dekatnya ada Danau Situ Gede yang tepatnya lebih strategis ya. Lebih strategis e, dan seharusnya kalau dikelola dengan optimal mungkin bisa menjadi salah satu tujuan wisata alternatif bagi masyarakat kota Bogor atau pengunjung dari luar kota. Nah, kalau kita lihat di sana juga bapak-bapak asik ya, ada yang mancing di seberang sana, sekitar 30 meter dari tempat saya, mancing. Saya juga tidak tahu mereka sudah dapat ikan atau belum, tapi mungkin karena menikmati suasana saja sambil enjoy dengan